Inilah tujuh fakta menarik yang berada di Indonesia. Di urutan yang pertama ialah dinobatkan sebagai negara keanekaragaman hayati dalam kurung biodiversitas tinggi ranking ketiga. Yang nomor dua ialah negara dengan suku bangsa terbesar kedua yaitu 1.340 berdasarkan data sensus BBS 2017 yang nomor tiga ialah negara dengan penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2022 dengan berada di peringkat keempat versi world population protect PBB. di urutan yang nomor empat menurut nabuhan The Royal Islamic Study Center Indonesia menjadi negara dengan penduduk Islam terbesar pada 2022. Dan di urutan yang nomor 5, ialah negara paling tidak sopan di dunia maya pada tahun 2020 dengan berada posisi keempat berdasarkan survei Digital Civility Index yang dilaksanakan Microsoft. Di urutan yang nomor 6 ialah negara peraih Thomas Cup terbanyak yakni 13 piala. Jadi fakta menarik bagi negara Indonesia Dan yang nomor 7 ialah negara dengan IQ terendah Nomor 2 di Asia Tenggara Pada tahun 2022 versi World Population Review